Jaman uang online, oke. Okay, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu, ya kan? Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, kalian bisa beritahukan di kolom komentar di bawah video ini, supaya nanti kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi kepada subscriber yang lain terkait tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang ada enggak aplikasi ini, debt collector, ya Bang. Apakah aplikasi ini akan melakukan penyebaran data atau tidak, Bang? Dan buat kalian yang masih pengen beberapa informasi per informasi terbaru dari kita kalian bisa Scroll ke atas ya sudah banyak informasi yang kita berikan terkait tentang semua pertanyaan kalian hari ini dan satu lagi aku pengen mengingatkan bahwasanya channel YouTube info pinjol terbaru tidak meninggalkan nomor handphone apapun jadi jika nanti ada yang mengatasnamakan channel YouTube info pinjol terbaru maka itu bukan dari channel YouTube ini tetap berhati-hati dan waspadalah terhadap bentuk penipuan yang mengatasnamakan channel youtube info video terbaru oke baik hari ini sudah banyak laporan yang masuk ke kita yang mengeluhkan tentang jumlah nominal hutang yang akhirnya rencana gagal bayar atau mungkin sedang memasuki masa-masa jatuh tempo dan hari ini banyak yang sedang panik bagaimana ini bang bagaimana ini bang jadi aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang dulu ya. pesan ini berulang kali aku sampaikan supaya kalian bisa berpikir jernih dan tidak salah dalam mengambil langkah apapun terkait tentang hutang di aplikasi pinjol ini kalau kalian tidak bisa tenang maka kalian tidak akan mampu untuk berpikir positif kalian akan salah terus dalam mengambil langkah dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan hari ini Jadi terkait tentang desakan-desakan debt collection yang terus-terusan menagih hutang kalian hari ini di aplikasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Kalian harus bisa mengontrol emosi kalian kalian harus bisa untuk tetap berkonsentrasi kepada pekerjaan kalian. Jadi kalau hari ini kalian terus-teruskan memikirkan tagihan-tagihan tersebut, bagaimana mungkin kalian bisa berkonsentrasi dan berprestasi di dalam pekerjaan terkait tentang hutang di aplikasi pinjol hari ini. tren gagal bayar itu hari ini sudah cukup biasa dan kalian tidak perlu lagi merasa malu. Yang hari ini gagal bayar itu bukan hanya kalian saja Ada ratusan ribu orang yang hari ini terdeteksi Belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi pinjol Baik yang legal maupun ilegal Jadi kalian tidak sendirian Oke kita sependapat yang namanya hutang harus dan wajib dibayar untuk di semua aplikasi pinjol legal OJK, kalau yang ilegal Menko Polhukam RI sudah memberitahukan salah satu cara untuk memberantas aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini adalah dengan cara tidak lagi membayar mereka, dengan cara tidak lagi membayar biaya-biaya perpanjangan yang terus-terusan terus membesar dan membengkak, sehingga membuat kalian kesusahan untuk bisa melunasi semua tagihan di aplikasi pinjol itu, dan ternyata itu adalah... Target dan strategi mereka Sehingga kita akan terus-terusan dipaksa Untuk menjadi budak dari aplikasi pinjol ilegal tersebut Jadi terkait tentang jumlah nominal hutang Yang hari ini mungkin terancam gagal bayar Hari ini kata-kata gagal bayar itu cukup akrab Di telinga orang-orang yang mungkin sedang berurusan dengan aplikasi pinjol Yes ya itu sudah menjadi hal yang biasa Karena hari ini di tengah sulitnya pada perekonomian kita pasti sama-sama tahu ya nyari uang seratus ribu itu susahnya bagaimana minta ampun ya kan dan hari ini untuk kalian yang mungkin sedang menghadapi masalah ini kalian jangan lagi uh, melakukan tindakan-tindakan negatif supaya nanti hasilnya bisa berbuah positif terkait tentang nominal hutang yang hari ini sedang kalian belum mampu membayar ya kan kita harus biarkan saja itu terlebih dulu jadi untuk yang hari ini sedang berpikir keras bagaimana dengan jumlah denda dan bunganya yang terus menambah Aku sudah bolak-balik juga menjelaskan agar untuk tidak lagi memikirkan itu Nah sekarang coba hitung berapa biaya perpanjangan dan bunga yang sudah dibayarkan Dan coba kaji ulang ketika sesuai dengan perintah OJK Agar hmm, pembiayaan denda dan bunga itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok Hampir sama Hampir serupa bahkan mungkin Hanya untuk membayar biaya perpanjangan Jauh lebih banyak ketimbang Harus membiarkan biaya denda dan bunganya Tidak boleh melebihi dari 100% Jumlah pinjaman pokok ya Jadi hari ini yang gagal bayar itu Bukan hanya kalian saja Kalian yang hari ini Mungkin sedang pusing Yang istirahat dan pekerjaannya terganggu Hanya karena memikirkan sesuatu Yang belum tentu pasti terjadi Ayolah segera bangkit Berhentilah untuk memikirkan sesuatu yang hari ini akhirnya akan mengorbankan masa depan kalian Yang akhirnya akan menyita semua hati, perasaan, dan pemikiran kalian Utang ini akan kita bayar nanti ketika memang kita memang sudah benar-benar sanggup Untuk menyicil dan melunasi satu persatu permasalahan ini Hari ini gagal bayar itu sudah cukup biasa ya. Jadi tidak ada lagi yang perlu difikirkan yang hari ini masih sibuk membayar dana perpanjangan dengan alasan ingin menjaga nama baik, ya kan? Lebih baik aku menyarankan fokus saja dulu pada kehidupan pribadi, fokus saja dulu pada keuangan pribadi, agar kita tidak lagi terjebak dengan yang namanya gali lubang tutup lubang. Jadi, kalau seandainya pada di titik ini kalian terus memikirkan sesuatu yang hari ini sebenarnya tidak ngefek pada kehidupan kalian, maka kalian akan terus-terusan mengorbankan perasaan dan pikiran. Kapan lagi kita bisa serius, kapan lagi kita bisa mampu untuk mm, menambah prestasi kita dan penghasilan ketika konsentrasi kita hari ini sedang terpecah belah hanya untuk memikirkan aplikasi-aplikasi pinjol. Jadi, sudahlah. Masalah hutang di aplikasi pinjol itu biasa. Dan hari ini setelah pengalaman kejadian seperti ini, kalian harus mampu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih luar biasa. Ya kan hari ini tren gagal bayar ya banyak yang gagal bayar yang akhirnya hari ini kembali bisa berbenah dan kembali berprestasi dan melunasi semua hutang-hutang di aplikasi pinjol tersebut jadi udah cukup jelas yang hari ini gagal bayar bukan hanya kalian saja. Yang hari ini belum mampu melakukan penyicilan ataupun pelunasan bukan hanya kalian saja Ada ratusan ribu orang di luar sana yang sedang mengalami masalah yang serupa Jadi masalah ini akan kembali lagi kepada pribadi masing-masing Bagaimana cara kita menanggapi sebuah masalah itu dan mengkaji setiap Uh, inti permasalahannya. Jadi kalau kalian hari ini kepanikan, ya kalian ketakutan, takut didatangin DC, takut disebar data, maka kalian akan terus-terusan terkepung, ya kan, di dalam perasaan dan pemikiran kalian sendiri. Ketika kalian bisa menembus itu semua, maka kalian akan bisa mengambil kesimpulan, ya udah terserah deh mau disebar data ya silahkan. yang jelas kalau disebar data, maka fix itu adalah pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Jadi coba kalian mengalah sedikit dengan perasaan dan pemikiran kalian. Hari ini kita masih terlalu ego ya kan untuk mengedepankan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya belum tentu pasti terjadi. Hari ini kita masih mengkaji-kaji waduh bagaimana nih kalau seandainya debt kolektor lapangan itu memang beneran datang ke rumah, ke kantor gua bakal malu kepada keluarga, tetangga, kepada teman-teman dekat, rekan kerja dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya gampang, kalau untuk kalian mengantisipasi itu semua Jika memang beneran dari aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu sudah memiliki debt collector lapangan Dan mereka katanya mengancam akan datang ke rumah, persilahkan mereka datang Jadi waduh ini gimana bang, kita bakal malu Persiapkan mental kalian dan persiapkan jawaban kalian Baik untuk debt collectornya, ataupun untuk memberikan keterangan kepada orang-orang di sekeliling kita, mungkin misalnya dengan rekan kerja. Ya, udah, tinggal berterus terang. Oke, gua memang ada minjol di aplikasi pinjol legal OJK, dan hari ini gua memang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Selesai sampai dengan disitu, tugas kalian sudah selesai. Jadi, enggak usah lagi mempersulit diri sendiri dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin sudah menguras energi kita hari ini. Coba bayangkan yang hari ini terus-terusan mengurung diri sendiri Karena mungkin sudah dipermalukan Coba bayangkan hari ini kalian tidak konsentrasi lagi dalam bekerja dan tidak berprestasi Yang akhirnya harus diomelin sama atasan lagi Nah itu sudah berapa yang kita korbankan Toh hari ini kita pun memang belum mampu untuk menyelesaikan masalah ini Jadi sudahlah mengalahlah pada perasaan dan pemikiran Silahkan siapkan mental kalian untuk bisa menghadapi ini dengan tenang Berpasrah diri itu saat ini penting Dan menghadapi serta kita punya strategi Bagaimana menghadapi satu persatu permasalahan yang hidup yang hari ini sedang kita hadapi Jadi nggak perlu galau lagi Loh abang enak ya tinggal ngomong Nah kita bisa berbagi informasi dan pengalaman itu setelah kita merasakan Dan melewati satu persatu badai permasalahan khususnya untuk di aplikasi pinjol ini Jadi kuncinya hanya satu Harus mampu bersikap tenang dan tidak lagi gali lubang, tutup lubang Gua yakin 99,9% dari subscriber kita ini adalah orang-orang yang baik yang ingin menyelesaikan semua permasalahan hutang ini dengan cara lunasi. Hanya saja memang kemampuan kita untuk membayar dan menyicil itu memang belum ada Jadi nggak perlu resah lagi, yang penting tetap bersihkan niat, bersihkan hati Ketika nanti kita memang sudah punya uang, kita akan lunasi satu persatu permasalahan hutang di aplikasi Pinjol ini Oke jadi baik, mungkin itu dulu yang bisa sampaikan ya Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sukses selalu.